Alat utama sistem senjata atau alutsista merupakan salah satu unsur pembentuk kekuatan militer suatu negara. Apalagi kekuatan angkatan udara yang merupakan elemen penting bagi militer setiap negara di dunia. Kekuatan angkatan udara dapat mendukung operasi-operasi militer atau bahkan menjadi operasi militer itu sendiri. Pada 2002, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-15 dari 140 negara di dunia berdasarkan pemeringkatan Global Firepower atau GFP eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya Taiwan meluncurkan jet tempur paling canggihnya F-16V yang dilengkapi rudal dalam demonstrasi malam hari yang langka setelah latihan militer Cina yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar pulau itu. Pasukan Cina telah menggelar latihan militer udara dan laut berhari-hari di selat Taiwan bulan ini setelah kunjungan ke pulau yang diperintah sendiri oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan delegasi Kongres. Taipei telah melakukan latihannya sendiri untuk mensimulasikan pertahanan terhadap invasi oleh Cina dan pada hari Rabu personil angkatan udara memuat sebuah pesawat tempur F-16F dengan rudal antikapal buatan AS dalam latihan kesiapan tempur di sebuah pangkalan udara di wilayah Walian Timur diperlihatkan kepada awak darat yang mendemonstrasikan bagaimana mereka dengan cepat mengunggah senjata ke F-16 termasuk rudal antikapal Harpoon Boeing Co 6 F-16V kemudian lepas landas untuk misi pengintaian dan pelatihan malam, termasuk dua yang dipersenjatai dengan rudal menurut Angkatan Udara Taiwan. Di lain tempat, militer Jerman membuka kembali penerbangan kembali setelah sempat menghentikan sebagian besar operasinya di negara Afrika Barat itu karena berselisih dengan pemerintah setempat mengenai izin penerbangan. Pada 18 Agustus 2022 di Berlin, mengirimkan sekitar 1.000 pasukan ke Mali. Sebagian besar ke Utara Kota Gao. Tugas utama mereka mengumpulkan informasi untuk misi perdamaian PBB MINUSMA. Jerman menangguhkan misi pengumpulan informasi militer pada Jumat 12 Agustus 2022. Setelah pihak berwenang setempat berulang kali menahan izin terbang, Jerman menangguhkan misi pengumpulan informasi militer pada 12 Agustus 2022. MINUSMA dibentuk tahun 2013 untuk membantu pasukan asing dan lokal melawan milisi bersenjata. Tapi beberapa bulan terakhir terdapat ketegangan antara pihak berwenang Mali dan misi tersebut. Partisipasi Berlin dalam MINUSMA menjadi kontroversial di Jerman sebab negara Afrika Barat itu memiliki hubungan kuat dengan Rusia sejak zaman Uni Soviet. Sejak akhir tahun lalu pasukan perusahaan militer Wagner Group